Oke okay guys, kali ini kita akan reaction sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Respon buat sahabat-sahabat Indonesia yang kurang senang dengan teguran, ya, dan menyerang saya. Oh my god, ada apakah ini guys ya? Saya nggak nggak tahu ini guys ya. Sebab apa ini ya kan? Nah langsung saja kita lihat di sini dari. Doktor Kamilin Jamilin. Okey, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum saudara-saudaraku daripada Assalamualaikum Indonesia kita. semua. Baru-baru ni saya ada buat satu video yang bertajuk Hentikan Perarakan Kejut Sau. Video ini telah tersebar luas di TikTok, di IG, di Facebook. Tetapi dengan video ini saya mendapat satu kecaman yang hebat khususnya daripada sahabat-sahabat saudara-saudara saya daripada Indonesia di TikTok misalnya ada lebih daripada 16000 komen di IG juga dan di Facebook ratusan ataupun ribuan komen-komennya itu yang mengecam video saya wow. ada yang memaki hamun saya dicaruti saya dimaki saya dikecam saya diukut, saya dikata dengan kata-kata yang tidak baik ramai juga yang private message saya di Facebook ataupun di IG yang juga mengecam dengan kata-kata yang subhanallah, masha'allah saya sendiri rasa terkejut membacanya saya tidak menyangka kecaman yang begitu hebat daripada saudara-saudara saya daripada Indonesia saya juga diberitahu bahawa ramai daripada influencer-influencer di Indonesia yang juga mengecam saya mungkin ramai yang tidak faham dengan konteks nasihat saya di sebalik video tersebut. Dalam video tersebut, saya mengatakan bahawa budaya daripada seberang yang dibawa ke Malaysia ini seharusnya di hentikan. Saya tidak mengecam apa yang berlaku di Indonesia. Saya menasihati apa yang berlaku di sini. Walaupun budaya tersebut banyak boleh didapati di Indonesia tetapi sudah ada di Malaysia dan sudah wujud di beberapa tempat ataupun taman perumahan di sini. Dan perkara itu menyanggah daripada keputusan pihak autoritas agama ataupun pihak mufti di sini yang menyanggah perbuatan tersebut. Di sini pihak mufti ataupun di Indonesia mungkin kita kata kalau di Muhammadiyah itu adalah jenah terjeh di NU mungkin adalah jenah ulama'nya, majlis ulama'nya. Di sini pihak autoritas adalah mufti. Jadi mufti juga sudah memberikan teguran supaya jangan dinyaringkan bacaan ataupun suara di luar kawasan masjid melalui pembesar suara selain daripada azan dan iqamat. Kerana apa? Kerana itu boleh mengganggu jiran tetangga kawasan di sekitar. Saudara kena faham, di Malaysia ini kami tinggal dalam masyarakat majmuk yang mana berbilang bangsa, berbilang agama. Di sini tidak semuanya Muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang memiliki toleransi dan meraikan semua pihak. Walaupun mungkin jiran tetangganya juga Muslim, tetapi kondisinya juga tidak semuanya sama. Ada yang bekerja siang malam, ada yang mungkin tidurnya lewat, ada yang mungkin ibu yang mengandung, ada yang ada bayi-bayi yang masih kecil, ada yang pelbagai urusan yang tidak sama dengan kita. Saya pernah tinggal di hadapan surau, yang mana surau itu satu ketika dulu sering menyaringkan suara-suara kuliah ataupun ceramahnya ataupun nasyik-nasyiknya di luar Surau itu atau melalui mikrofon Saya juga pernah ada anak kecil Isteri yang sedang mengandung menjaga baby lagi Di siang hari pun dinyaringkan suara nasyid-nasyid Suara-suara ceramah Dan itu juga boleh mengganggu kami Saya pulang daripada kerja dalam keadaan penat Tiba-tiba baru saja hendak tidur Kedengaran itu dan ini Jadi akan ada di dalam kejiranan itu mereka yang begitu keadaannya. Dalam Islam, kita dituntut untuk meraihkan, memberikan perhatian walaupun kepada dua ataupun tiga keluarga. Dikhuatiri kita ada menzalimi pihak lain. Dikhuatiri oh. kita mungkin akan melanggar ataupun mencabuli hak orang lain. Apatah lagi jika di waktu sahurnya itu dibawa budaya sedemikian yang tidak sesuai di Malaysia. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya Indonesia. Saya tidak tahu juga jika di Indonesia mungkin sudah ada teguran teguran ke ataupun perkara itu dilihat biasa. Nasihat saya ditujukan kepada rakyat di sini. Demi Allah, saya mengasihi saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya ada ramai sahabat-sahabat daripada Indonesia sejak saya belajar sampai kini. Saya juga sudah banyak kali pergi ke Indonesia dan baru sahaja pulang daripada Indonesia. Mungkin sebulan ataupun dua bulan yang sudah. Saya kagum dengan akhlak-akhlak orang Indonesia yang masya Allah pertuturannya, kelakuannya, layanannya... Subhanallah saya begitu kagum sekali. Jadi, saya begitu terkejut sekali bila menerima komentar-komentar message-message yang mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada diri saya. Ada yang mengatakan saya ini anjing, ada yang mengatakan saya ini bahlul, Allah. ada yang mengatakan saya ini tolol dan sebagainya kata-kata yang Subhanallah, kita di bulan Ramadhan yang mulia. Dalam agama kita dituntut untuk mengutamakan agama kita berbanding dengan adat tradisi. Jika adat tradisi itu ada menyatakan langkah agama kita ketepikan dahulu dan agama itu adalah nasihat tugas saya adalah untuk memberikan nasihat tetapi tak semua orang yang akan menerima nasihat saya dan tak semua orang yang suka tetapi tugasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu munkar perlu diteruskan soal sama ada ada yang menerima ataupun yang tak menerima itu kemudian Kalau ada yang tidak menerima Ataupun tidak bersetuju Dengan apa yang saya katakan Boleh saja tidak bersetuju Tetapi tidak perlu mengucapkan Kata-kata yang Betul. tidak baik Saya tidak bercakap hanya kepada Saudara-saudara di -saudara Indonesia Benda ini juga berlaku di Malaysia Di sini juga ramai yang berkelakuan sedemikian yang bila kita tidak bersetuju kita akan melabel kita akan maki hamun kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu semua bukan daripada akhlak Islam khususnya kita sudah di penghujung bulan Ramadan tidakkah kita mengambil pengajaran suruhan daripada Allah dan Rasul yang mana Allah kata sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji ataupun tindakan yang keji ketika mereka berpuasa Allah tidak berhajatkan ataupun Allah tidak membutuhkan kepada Puasa kita semua lapar dahaga kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ketika kita berpuasa janganlah kita berkata dengan kata-kata yang buruk. Jangan kita memaki hamun, jangan kita mencarut, jangan kita bergaduh. Jadi sekiranya perintah daripada Allah dan Rasul ini tidak meresap dalam jiwa kita, tidak kita ambil rendah, kemudian kita berasa begitu sensitif ataupun kita berasa marah kerana adat tradisi kita ini diganggu-gugat sedangkan perintah daripada agama itu yang sepatutnya kita dahulukan saya akan terus memberikan nasihat ataupun menyampaikan apa yang saya lihat sebagai satu kebenaran. Tidak bersetuju dengan saya tidak mengapa. Tetapi Berakhlaklah dengan akhlak yang baik Saya Betul. juga saudara seagama kalian Saya bukan musuh kalian Mungkin ada satu atau dua nasihat daripada saya Yang saudara tak boleh terima Tetapi mungkin ada berpuluh lagi nasihat saya Yang boleh diterima Saya tidak akan membalas Kata-kata tersebut Dengan Kata-kata yang sama juga, tetapi saya akan balas dengan kata-kata yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan kata-kata yang lebih baik. Faidal ladi bayna kaw adawah. Karena hualiun hamim. Boleh jadi seorang yang ada permusuhan sebelum itu satu hari nanti akan menjadi kawan yang baik. Apa pun Nabi SAW dah bagi tahu adiun nasihat. Tiga kali Nabi sebut agama itu nasihat. agama itu nasihat. agama itu nasihat. Saya hanya menyampaikan dalam ruang ilmu yang saya tahu di dalam suasana masyarakat yang saya tahu siapa yang boleh mengambil manfaat ahlan wasalan siapa Ay, yang ya tak mau enggak apa-apa bisa aja Betul. apapun saya doakan semoga semua kita memperoleh hidayah itu lumrah sebagai seorang pendakwah saya juga insan yang tidak sempurna saya tidak berasa hati dan saya maafkanlah semua yang berkata begitu kepada saya aa uh, kerana itu adalah dakwah. tapi sebagai saudara seagama janganlah jika kita tidak menerima satu teguran ataupun nasihat itu, kita memberikan lontaran kata-kata yang tidak sepatutnya. Setahu saya saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Saya menjaga tutur kata saya. Tapi sekiranya ada kesilapan saya juga pohon maaf. Saya doakan juga semoga saudara-saudara semua diberikan rahmat oleh Allah semoga amal salih kita diterima oleh Allah. Jangan kata-kata yang tidak baik, kita khawatir pahala-pahala puasa kita ini semua akan terpadam. Selamat berpuasa dan selamat hari raya Idul Fitri kepada saudara-saudara saya semua di luar sana, daripada mana juga anda berada. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan yaps itulah tadi respon buat sahabat-sahabat Indonesia yang kurang senang dengan teguran dan menyerang Ustaz ataupun dokter Kamilin Jamilin ya. Di sini kita akan melihat komentar-komentar guys ya. Saya dari Indonesia, katanya di sini dari Maisarah Adila. Indonesia mendukung apa yang disampaikan Ustadz sesuai sunnah, betul ya dan di sini juga ada dari Zuriyah Nasution saya bangsa Indonesia mewakili saudara-saudara saya yang salah silap melontarkan kata kepada Ustadz, mohon kiranya Ustadz memaafkan semoga Ustadz sabar dan ridho dalam dugaan ataupun dalam cobaan ini, amin oke guys ya, memang apabila kebaikan itu disampaikan ada yang menerima dan ada yang tidak menerima Seperti itu guys ya Jadi konteksnya Kalau kita mendengarkan sebuah nasihat Daripada Ustadz Daripada Kiai Daripada Habaib Konteksnya kita harus meluruskan diri kita terlebih dahulu Apa yang disampaikan Ketika nasihat itu disampaikan di suatu negara Ataupun suatu tempat Maka kita harus tahu Ternyata nasihat itu Ataupun teguran itu Dilakukan di, di suatu tempat itu dan tidak mungkin istilahnya tradisi yang ada di Indonesia Berlaku di Malaysia Dengan istilahnya sama di Indonesia Tidak Begitu juga tradisi Malaysia dilakukan di Indonesia, itu tidak semestinya tidak seharusnya juga akan diterima seperti itu, guys. Ya, dan ustadz ini sudah menyebutkan tadi bahwasannya beliau itu menasihati orang-orang yang di Malaysia, yang istilahnya melakukan membangunkan sahur seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, ustadz kita sudah biasa macam itu, jadi memang betul kata ustadz tadi, kan? Kalau di Malaysia, mungkin karena berbilang kaum, banyak istilahnya orang. Cina orang istilahnya India yang non muslim seperti itu hingga Mengganggu seperti itu dan kita Juga kalau melihat Dari segi agama guys ya Mengganggu tetangga ya termasuk Istilahnya kita itu membuat keramaian Kegaduhan dan itu Mengganggu tetangga kita bisa Dikatakan kita juga membalimi Sedangkan ya kan Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Falyukrim jarahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Maka muliakan tetangganya Memuliakan tetangga bukan untuk menyakiti Bukan untuk mengganggu Akan tetapi memberi kenyamanan kepada tetangga kita Seperti itu guys ya Mungkin ustadz ini yang disampaikan konteksnya adalah Ketika itu mengganggu ya kan Nah itu tidak boleh Agama dan tradisi itu bisa digabungkan Dan juga-juga bisa dipisahkan Apabila mendatangkan muthorat Maka kesampingkan dulu tradisinya Agama diutamakan Untuk apa? Untuk memuliakan tetangga Untuk memuliakan tamu dan lain sebagainya Wallahu'alam bisawa Mungkin itu ya Saya menerima dari nasihat ustaz tadi Dan saya sangat menyayangkan sekali kepada netizen-netizen Yang di bulan puasa masih menggunakan kata-kata yang tidak baik Kata-kata jorok Kata-kata yang Sumpah serapah dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Semoga kita lebih paham lagi. Dan kita malu guys ya. Kita itu dikenal oleh orang-orang ataupun ustaz-ustaz Malaysia yang datang ke Indonesia. Kita ramah. Ya kan, kita istilahnya adab sopan santunnya bagus. Tapi kenapa di sosial media kita malah melakukan hal-hal yang tidak baik, sumpah serapa, menggunakan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Nah, Na Jangan merusak istilahnya, image yang sudah ada, ya kan, di mata orang luar bahwasanya Indonesia itu bagus, Indonesia itu baik, ya kan, akhlaknya baik, adab sopan santunnya baik, penerimaan tamunya baik dan lain sebagainya. Jangan sampai hancur gara-gara teman-teman yang nggak tahu. Oke okay, itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Semoga Indonesia dan Malaysia terus rukun damai ya Segala bentuk nasihat kita terima Dan juga kita bisa tidak terima Juga bisa seperti itu Tergantung daripada kita Yang baik datangnya dari Allah kita ambil Yang tidak baik datangnya dari kebodohan saya sendiri Maka jangan pernah diambil seperti itu Oke okay, itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Semoga dokter Kamilin Jamilin ya Diberikan kesehatan sallallahu alaihi wa wa ta'ala Diberikan kebahagiaan fidh akhirah Teruskan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tetap menyokong ya para ustadz yang ada di Indonesia Para ustadz yang ada di Malaysia Para habaib yang ada di Indonesia Para habaib yang ada di Malaysia Dan di seluruh penjuru dunia Kita akan sokong senantiasa untuk menyebarkan dakwah Islam Dan juga untuk mengeratkan ukhwah islamiyah di dalam Kehidupan kita ini Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ad nuna nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita beragama, apalagi beragama Islam, maka Insya Allah kita termasuk orang yang senantiasa menerima nasihat dari siapapun. Ya. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Silahkan komen di bawah. Gimana menurut teman-teman sekalian? Ya, kalau mau beri nasihat, silahkan nasihat yang baik. Dan jika teman-teman mau beri saran ataupun kritik silahkan beri saran dengan kata-kata yang baik dan juga tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.